tahu kita bahwa daun terong selama ini berwarna hijau. Seperti kita lihat ini, ini, itu, itu. Dan kita memandang ke arah ke sana juga, memandang arah ke kanan juga, ke selatan juga. Tetapi pohon yang ini berwarna kuning. tapi tidak semuanya warna kuning. Juga ada berwarna hijau. Dikatakan oleh para ahli bahwa terong ini mengalami kena virus sehingga dia terjadi perubahan dalam warna. Dan di dalam ini ada beberapa pohon lagi. Satu, situ di sebelah sana satu lagi. Di ujung sana juga ada yang kuning sana. Satu. Baik, itulah tentang terong unik berwarna kuning. Apakah ini benar virus ataukah tidak? Kita lihat nanti. Jika nanti dia virus dapat menyebabkan kerusakan pada terorang lain, maka akan dimusnahkan. Namun jika tidak, kita akan melihatnya sebagai keunikan. Sampai jumpa.